Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumut, untuk periode 4 hingga 10 Januari 2023 telah menyepakati harga sawit umur 10, 20 tahun naik 98,63 rupiah per kilo menjadi 2.698,91 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara. Sawit umur 3 tahun dua ribu rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2.295,54 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2.418,56 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2.486,33 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun dua ribu rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2.575,90 ribu rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 2627,82 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2698,91 rupiah per kilo, sawit umur 21 tahun 2692,27 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2653,99 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2625,55 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2531,49 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 2447,27 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan 11.969,29 rupiah per kilo dan harga kernel 5.557,93 rupiah per kilo dengan indeks K91,38 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 6 Januari 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.